Datanglah dan bertata "Di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan, Tuhan, kami merindukan Engkau. Kami haus akan Engkau, Bapak. Satu-satunya alasan kami untuk kami tetap hidup hanyalah Engkau, Yesus, untuk kami terus menyembah-Mu, tetap menyembah-Mu, tetap memuliakan namamu, ya Bapak. Terima kasih, Tuhan. thank you, Haleluya." Karena anugerahmu, tiada satu pun capaku banggakan semua karena anugerahmu. In. Paga. Pegang tangan kami Kami tidak dapat hidup tanpamu Yesus Kami tidak mau hidup di luar Jangan tinggalkan kami Bapak jangan, jangan tinggalkan kami Tuhan Sebab hanya kau alasan kami untuk tetap hidup Yesus. Ooh! Amen, Tuhan. Kau terdapat hidup di luar kasihmu Bapak jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamaku kau alasan Tuhan Dan sembah yeah, Dia, saudara.